Oke okay guys, sekarang kita berada di dalam Pulau Santen ya. Kita akan videokan sunrise. Katanya di sini sunrise cukup bagus ya guys ya. Nah, itu di sana itu Pulau Bali ya. Di sana Pulau Bali, jadi di sini Pulau Santen itu di sana Pulau Bali. Mataharinya terbit dari sini nanti ya. Maksudnya ya terbit dari sini ya. Nanti kita akan lihat seperti apa keindahan Pulau Santen ini ya. Di sini biasanya masyarakat setempat banyak nelayannya ya. Yang mau menangkap menangkap ikan. Nah, di situ sudah terlihat ya, perahu dua perahu nelayan ya akan menebar jaring ke tengah, kemudian langsung ditarik ke pinggir pantai ya guys ya. Mari kita ikuti keseruan di Pulau Santen ini seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Mohon sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, ini kakak gembulnya sudah main ayunan, Senang banget main ayunan di atas ijen itu di parkiran juga main main ayunan. Di sini main ayunan juga lah, dasar bocil. Oke guys, di sini Pulau Santen ini cukup ramai guys ya pengunjungnya cukup ramai ya infonya nanti siang jam 9 itu akan ada jaranan tapi sayangnya kita sudah balik ke situ bonda begis ya kalau udah balik pasti kita ambil vlognya untuk jaranan tapi biasanya kalau memang ada pertunjukan seperti itu ramainya minta ampun katanya yang bapak penjaga tiket tadi tulis situ oke okay, guys seperti apa keseruan kita di sini ikuti terus video ini jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan di skip ya guys ya Oke itu pengambilan gambar untuk sunrise nya nanti ya guys ya di sini sunrise nya cukup menawan di di pulau santan ini kita langsung shoot pulau Bali nya ya Nah itu dia pulau Bali nya ada di sana guys itu pulau Bali Street. Pulau Bali kita ada di Banyuwangi tepatnya di Pulau Santen. Katanya orang sini sih Pulau Santen, kenapa sebut seperti itu kita juga enggak tahu. Oke okay guys. Pantengin terus channel ini, jangan di-skip dan mohon untuk di-like, komen dan subscribe ya guys agar kami tetap bersemangat untuk membuatkan konten-konten yang terbaik buat Anda guys. Nah, kita lihat nelayan yang ada di tengah laut itu ya. Itu sudah mempersiapkan untuk nebar jaring ke tengah, guys. Dan di sana juga sudah terlihat ada nelayan juga ya. Yang nebar jaring di situ juga ada. Mana? Nah, disitu juga ada nelayan. Di tengah juga ada, cuman saya mungkin tidak kelihatan ya, guys ya. Oke nanti kita juga lihat seperti apa nelayan di sini menangkap ikan. Nah seperti itu itu Estafano eh, itu nilainya dari pinggir situ lebar jaring ke tengah terus ke tengah ke tengah ke sana. Seret di sini sudah ada yang bantu narik. Nah itu dia juga ada yang narik ya guys ya. Ini sudah ada layar yang narik jaring. Kita cek seperti apa guys ya. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Anjay. Mantap sekali guys. Ombaknya kayaknya besar ya guys ya. besar guys lombaknya cukup besar guys ombaknya cukup besar guys nah itu dia guys besar banget Coba. yuk kita lihat bapak-bapak nelayannya yang lagi narik jaring ya guys ya. kita lihat nah ini dia bapak-bapak nelayan yang lagi narik jaring ya guys mudah-mudahan dapatnya besar-besar dan banyak mudah-mudahan banyak dapatnya Jaringnya ditebar ke tengah, lalu di pinggir ada bapak-bapak lain yang narik Ya, tombaknya lumayan besar. Ditarik terus sampai pinggir. untuk kerja yang baik nah itu dia yang nelayan yang akan baru nebar jaring ke tengah ya guys ya di pinggir sudah ada yang megangin talinya lalu yang di perahu itu tugasnya untuk nebar jaring ke tengah nanti bentuknya bentuk u seperti ini guys dari dua sisi ada yang narik ya ada yang narik nah itu sudah berangkat perahunya untuk nebar jaring ke tengah laut sudah berangkat sudah berangkat lalu ya. Masih berjaring, Pak. Ya, nah, di sini semangat Bapak-Bapak. Mudah-mudahan dapatnya gede. Bapak-bapak, mudah-mudahan dapat ikan yang banyak, besar-besar. juga mungkin ada yang mau dibetulkan di tengah itu guys semangat bapak-bapak mudah-mudahan dapat ikan besar besar Oke. ini bapak-bapaknya sudah mulai narik teman-temannya sudah mulai narik jaring juga jaringnya sudah ada di tengah nah itu kalau kelihatan nah itu dia itu dia jaringnya itu dia jaringnya saya terus ke sana tuh dibetulin sama yang abang-abang naik kano itu mungkin ada trouble di tengah jadi dibetulin sama abang itu naik kano oke guys kita ikuti terus kegiatan para nelayan di sini nah itu ditarik lagi ditarik lagi jadi ada dua sisi yang narik ya ada dua sisi yang narik yang narik ada dua sisi ada dua kelompok jadi jaringnya berbentuk U di tengah laut itu dia ini kelompok satu itu ya kelompok yang lainnya ya di sana itu kelompok lainnya nanti ditarik sampai pinggir sampai jaringnya ada di pinggir pinggir pantai yuk kita ikuti bersama nah untuk sunrise-nya nanti biasanya keluar di sana nanti mudah-mudahan tidak tertutup awan ya mudah-mudahan tidak tertutup awan mendung ya agar kita semua bisa melihat seperti apa keindahan sanres di pulau santan ini. oh kayaknya awannya tebel ya guys ya awannya tebel ini. Ya Allah berikan kami kesempatan melihat sanres ya Allah. Ini hari terakhir kami di Banyuwangi mudah-mudahan sadesnya kerekam kamera ya indah banget teman-teman sumpah, sumpah oke okay guys awannya cukup tebal ya guys mudah-mudahan mataharinya keliat saat nongol nanti ya mudah-mudahan mataharinya bisa terekam nah itu dia di sana itu pulau Bali guys kapan-kapan kalau kita ada rezeki kita akan ngevlog di Pulau Bali, Pulau Dewata. Kita akan ngevlog di Pulau Bali, baik itu channel RC saya bersama rekan-rekan RC di Bali. Agak gembul lagi main ayunan, guys. Minta subscribe dong, Kak. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi, guys. Video kita di yang untuk menangkap sanggup ya guys. Oke, okay, guys, mudah-mudahan terlihat oleh kamera ya. nya ya, sunrace nya betul-betul menawan. Oke. Okay pantengin terus channel kami jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys nah itu juga ada bapak nelayan mungkin yang lagi mau masang jaring ya guys ya perahu itu bertugas untuk menebar jaring ke tengah lautan lalu tim yang di pinggir pantai menarik talinya untuk mengkepenggirkan jaring itu. Oh, no. Oke okay, guys, jaringnya sudah terlihat ya guys ya. Sudah ditarik bapak-bapak nelayan sudah pegang jaring ya. Yuk kita lihat dapat ikan apaan. Mudah-mudahan gede-gede dan banyak ya. Oke okay, guys. Jaringnya sudah terlihat ya. Yuk kita cek dapat ikan apaan di sana. Mudah mudahan banyak gede gede. Oke kita cek dapat ikan apa? Mudah mudahan banyak besar besar. Oh, sudah terlihat ikan ya guys. Mudah-mudahan besar besar banyak. Nah itu sudah terlihat ikan ya guys. Nah itu ikan sudah terlihat ya guys ya. Wah biji nangka Mudah-mudahan banyak besar besar lagi. Uh, sampahnya, guys! Sampahnya banyak, guys! Nah, pesan kami di sini: ketika kalian di alam, tolong jangan merusak, jangan buang sampah sembarangan agar alam kita tetap terjaga. Ini sampahnya banyak, guys! Tolong jangan buang sampah sembarangan, ya, guys! Kayaknya ikatnya ada di situ deh. Kita lihat, mudah-mudahan banyak, guys. Dan mudah-mudahan banyak, dan gede-gede. Oke, kita cek, kita cek, kita cek, dapat ikan apa aja. Ada ularnya guys, ada ularnya guys, ada ikan putian juga itu, ah, ada buntal, ada ikan buntal, ini dia ikan buntalnya. ada cubenya juga guys. Ada cubenya juga guys. Banyak banget. Sama lah Itu dia Oke, guys. Sunrise, sunrise, sunrise. Mudah-mudahan terlihat, mudah-mudahan terlihat, guys. Sudah mulai menongol udah mulai nongol tuh matahari ya indah banget bukan oke nanti video video sunrace kita upload berbeda ya guys ya video sunrace kita upload berbeda biar durasinya tidak terlalu panjang guys oke okay, pantengin terus channel ini jangan lupa like comment dan subscribe guys nah sini juga ada bapak-bapak nelayan yang siap narik jaringnya ya jaringnya sudah ada di jaringnya sudah ada di tengah laut ya jadi yang di pinggir ini bapak-bapaknya sudah siap untuk narik siap untuk narik guys Mudah-mudahan banyak dapatnya mudah-mudahan besar-besar dapat ya Nah itu dia mulai agak tinggi ya mataharinya ya Matahari sudah mulai agak tinggi Bapak-bapaknya sudah siap untuk narik guys ombaknya cukup gede biasanya seperti ini ombaknya di sini, guys biasanya landai ada ayam biasanya guys oke okay, ikuti terus channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe guys karena subscribe itu gratis sebagai dukungan buat channel kami dan agar kami terus semangat untuk memberikan konten-konten yang menarik Oke, okay. oke, okay. nah, itu dia, Bapak-bapaknya yang narik jaring, ya, guys. Mudah-mudahan dapatnya banyak, ya, Bapak-bapak. Mudah-mudahan dapatnya banyak dan besar-besar pula. nggak mau di video mungkin bawa-bawanya tuh. Oke okay, sunrise, alright. Sudah mulai tinggi ya guys. Sudah mulai tinggi saatnya guys. Sayang guys ya. Apa namanya tuh awannya cukup tebal guys sehingga mataharinya tidak terlihat sempurna guys. Awannya cukup tebal itu mudah-mudahan saja tidak hujan menurut penjelasannya bapak-bapak yang jaga tiket tadi itu katanya nanti sekitaran pukul 9 nanti ada pertunjukan jaranan di pulau Santen ini ya sayangnya kita ini sudah harus balik dari Banyuwangi ke Situbondo karena kan ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan guys sedih rasanya guys. Sedih rasanya guys. Di saat ada pertunjukan kita harus balik dari Banyuwangi. Oke, tapi tidak apa-apa guys. Tidak apa-apa guys. Mungkin di lain waktu kita bisa videokan pertunjukan jaranan itu. Kalau jaranan, kalau ada pertunjukan jaranan biasanya cukup ramai di sini guys. Bukan cukup sih sangat ramai guys sangat ramah guys. Nah di Pulau Santen ini banyak keluarga yang selfie selfie guys ya karena memang spotnya bagus guys. Oke okay guys terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys Karena komen kalian sangat berarti buat kami Dan juga subscribe-nya guys ya Komen kalian bisa jadi bahan evaluasi buat kami untuk video-video kami ke depannya guys Jangan lupa komen ya guys ya mohon bantuannya komen komen dan subscribe like nya juga ya oke okay, terima kasih sekian dari kami wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye